Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Rubuh dari mana ini pak? Dari daerah Tanjung Rajo. Oh Tanjung Rajo, bapak dari Tanjung Rajo? Ya. Hah? Uh -huh. Serius? Uh -huh. Wow. Nih guys, inspirasinya guys, bapak ini penjual kerupuk oh, ya. bisa membiayai oh. anaknya dua sarjana. Okay? Dua sarjana? Wowan. Oh. Jadi jangan anggap orang ini cumbang. Apa kesebutan itu pakai ini? Gembel, gembel, menunggu baju bujang kelakar. Nah, datang-datang, nah. datang-datangnya <gambil>. datang, datang. oke, okay, guys. Bapak ini ya Ini bapaknya si Ewan ya Assalamualaikum guys Ketemu lagi sama saya Adik kecil Mau tau gak guys Bagi anda yang belum tahu guys Kalangan Pak Kalau hari Senin Biasanya jualan sayur dan buah-buahan guys Oh ye yeah, Oh ye yeah, Oh ye yeah. Jadi guys, Desa Peraman mencoba untuk buka pasar di hari Senin. Kalau tidak salah, maaf kalau salah. Kalangan Peraman buka hari Senin itu tidak terlalu lama guys. Dan kenapa kalangan Peraman juga buka hari Senin guys? Salah satunya masyarakat Peraman itu cukup banyak guys. Jadi keperluan bahan pangan itu perlu guys. Tidak semua masyarakat itu guys mempunyai kebun sayur ataupun kebun buah-buahan guys maka masyarakat Paya perlu adanya pasar dibuka dua kali dalam satu minggu guys Pupuk dari mana ini pak? Dari daerah Tanjung Rajo Oh, tanya bapak datangnya raja. Hmm. Hah? Hmm. Serius? Hmm. Wow, nih Jadi penutupnya bersama bapak ini. Bapak apa namanya? Aku? Iya, Muslim. Bapak Muslim. Nah, jadi kita yang ber beragama Muslim. Salam sama bapak Muslim. Iya. <laughs> Oke, okay, yes. Ini pasar kita tercinta, guys. Kayak eh, ramah. Oh, ramah ya. Nah, banyak juga orang-orang yang bukan asli Payaraman berjualan di pasar ini. Sini? Iya. bukan rata-rata itu kebanyakan orang pendatang, pendatang ya. Tadi gitu. nah, guys, cuacanya cukup lumayan mendukung. kira terlalu panas lagi. Terima kasih. Aduh, kata-kata sambutan, Pak. Nah, kata-kata ucapan Abu. Bagi pedagang yang ada di Kecamatan ini pak untuk buat aku? Eh buat ke ya pak semangat apa cuman? Ya kalau untuk jualan di Paraman ini paralal eh, cukup lumayan lah. Oh lumayan ya cukuplah untuk biayai anak sekolah. Hmm. Ha, itu hasilnya. Iya iya. Ada anak berapa bapak? Dua. Dua, Oh sudah sekolah SMA sudah kuliah honor di. SMA SIKO Oh SIKO SMA eh, SIKO lah Honor di Tanjung Senai Hmm, yai. Di Akademi Keperawatan Oh Alhamdulillah eh. Honor Jadi guys, inspirasinya guys, bapak ini penjual kerupuk Bisa membiayai anaknya? Dua sarjana kan? Dua sarjana? Wow mantap Kerupuk ya guys, nah Jadi bagi kalian yang males-malesan itu Mager-mager <laughs> itu janganlah guys Bapak ini inspirasi guys nah. yeah. Penjual kerupuk dari Tanjung Rajo weh, ya? Tanjung Rajo nah. Tapi kalangannya bukan setempat tempat banyak. Ayo, oh, sebenarnya mereka dari Bandung andung. Pernah, pernah, pernah, pernah, Tanjung Batu. Oh, Tanya. berarti empat pernah, ya? ya? Empat, empat tujuan bapak ini. Jadi jangan ragu ragu guys, jika kalian ketemu sama orang seperti ini guys, beli saja. pernah, pernah, pernah, nawaki, pernah, itu itu, itu ah, bagus iya karena rezeki itu tidak akan kemana guys gak akan kemana kita beli rezeki kepada orang lain kita akan dapat rezeki lebih dari itu guys gerupuk apa pak? gerupuk kulit eh? gerupuk kulit sagu oh, sagu? iya dari sagu dari sagu ya bahan. Oh bahan. Hmm. bikin dewek ini. Bikin dewek asli Tanjung Raja. Bapak tadi sudah 18 tahun jualan kerupuk. Buka kerupuk ini. Bikin kerupuk langsung jualan. ini nih apa ya? Ada di rumah juga ada jualan ya Buka ini sana. Ada yang ngambil mata. Oh, ada yang ngambil mata, ada yang Hmm. Bapak jualan keliling di pasar-pasar ya? Tenang. Kalangan Tidak keliling di, misalnya keliling setiap hari, di mana kak Yagung Ini kak Yagung Tanjung Raju Kalangan bayi ya? Terus yang kalangan ya? Hmm. Lalu ada kalangan aku Iya Si koan ini berapa pak? 8 ribu 8 ribu? ribu? Hmm, 8 ribu Tadi aku tuh bahasa Indonesia, jangan orang so dosen Biar akrab aja sama Bapak <laughs> Ini guys biasanya aku galak ngomong tuh bakso Indonesia dikarnokan lagi. Kalau Anda ragu untuk berusaha untuk mencari nafkah mencari apa apa, muka usaha, bela usaha-usaha yang menengah seperti ini aja. Nah, ini murah meriah lah ribu. Lipat apa Bapak? Bapak Imam lipat apa? Bendera biru. Oh, bukan, Lenda melipat. bukan melipat. Bukan melipat anak apa? Dosok. Bisa juga. Hmm. Jadi jangan anggap orang ini cumang apa sebutan itu. Pakai ini. Gembel. <laughs> kawan ini sering jualan setiap hari di Simpang Tigo Feaman ya. Arana ke tepedak Samu sama ke alang, alang seleman Oke okay. sampai jam tidak ditentukan kan teman-teman pulang dia baru tutup oke okay. tim Mobile Legend ini nah, menunggu baju Bujang kelakar Tak datang-datang Oke guys okay, makasih. Kakak ini berapa tahun jomblo? Baru 7 tahun 7 tahun ya Menikah berapa bulan sudah? Sudah baru 2 bulan nah, 2 bulan ya Wanita apa perempuan? Perempuan, oh, perempuan. Janda atau perawan? A-Ladis a Oke Salam situng daerah Tretan Saklawasi oh, Wow Jadi, yeah. pasangan hidup tangan ya yeah. oh, okay. okay. Terima kasih Dadah Siun, siun Oke guys, guys, guys Sudah selesai acara hari ini Alangan sudah tutup Pasaran sudah tutup Closing di tempat imam lagi Karena cuaca tidak mendukung mana sekali guys Pasar Payaraman ini pasar yang terbesar ya Jadi bukanya pasar ini dari jam Jam berapa buka pasar? Jam 6.30 Nah, 6.30 sampai 10, 10. Ini 10 lewat Banyak orang mau tutup Uh, jualan mau pulang dan makan siang. gitu juga saya ingin pulang menumpang sama anda ya pulang. Oke. Ya, Oke. Okay. Okay? Okay. <laughs> Terima kasih. Kamu jadi suh? Kamu benar-benar nih. Ya? Siapa? So, Ini nih bapaknya kawan aku. Siapa ya, kenal, kenal kenal kenalan hey. kenal. Pak Iwan oh ini, iya, nah. ini, ini bapaknya si apa? iya kan? Eh, menjual, teras, jadi Capung nah. kalau beli teras di Malang. Nah. Oke, okay. <laughs> oke, okay. banyak okay. jualannya teras jenis apa Beh? Oke. Okay. Halo guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan kita bakalan ketemu lagi. Jika kalian menyukai video saya, boleh dibantu share, like, komen, dan subscribe. Sampai di sini dulu guys. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum.